Ya Tuhan, kelapatanku ini merindukan sentuhan tangan dari Tangan. la But Berbagi tamu, kenapa setiap dimanapun katakanlah Tuhan bukan membawa dampak.